cara mengganti filter Toyota Rush TRD ini buat 10 nah, ini buat 10 cabut Tadi di sini juga ada nih, di bracketnya, mur 10, cabut. Nah, udah tercabut ingat di posisinya jangan sampai terbalik ini Isi isinya pasir Tumpur Balik, nah, yang ini di depan, ikutin posisi bracket. Jangan huh? lupa